ketika Anda berjalan ke sesuatu dan itu gagal, Anda nyerah. Saya udah kerja keras banget, hasilnya enggak ada. Everything is just gone. Everything you were dreams, it seems that it all everything, it feels like everything's gone. Dia putus asa, stres, bahkan mau bunuh diri karena merasa bahwa dia tidak mampu Apa yang terjadi pada orang-orang yang merasa tidak sukses? Karena lingkungan membuat mereka tidak percaya diri Tahukah anda kenapa hal itu terjadi? Karena mereka tidak mencintai dirinya sendiri That's true Tidak mencintai dirinya sendiri, tidak menghargai dirinya sendiri Karena mereka berpikir bahwa dirinya bukan siapa-siapa, tidak ada gunanya dan tidak mencintai diri sendiri adalah satu jalan menghancurkan hidup anda sukses anda, masa depan anda you know apa sih gagal itu? gagal adalah ketika anda stop melakukan yes, ketika anda stop melakukan dan you fail ketika anda merasa gagal dan anda berhenti anda tidak memperbaikinya anda tidak membuat mimpi baru ketika anda gagal, anda melakukan lagi dan lagi dan lagi dan lagi it's not fail yang ada adalah saya sukses atau saya belajar saya gagal artinya saya belajar. itu duit better. Saya harus melakukan lebih baik lagi. Orang harus menjadi lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. The best of point of life akan membedakan mereka dengan mereka yang tidak sukses. Satu hal persisten, satu pergihan dalam melakukan sesuatu. So ketika anda gagal, you do it again, and again Karena di zaman sekarang semuanya bisa berubah. So do your best for now. Ya, gak ada namanya terima nasib. Zaman sekarang itu terima nasib suami so, for user yang benar adalah merubah nasib. Bukan terima nasib Terima nasib anda be the best version of yourself Lu cari passion yang lu suka ya. Terus lu latihan Dan ketika lu start, lu tetap latihan Lu nggak berhenti latihan, apapun itu Practice, practice, practice, and practice Apa yang lu suka, sampai lu nyeluh banget di hal tersebut Focus Mengalahkan semua yang anda punya terhadap hal tersebut Dan aku aja lagi, dan lagi, dan lagi, dan stop dilakukan terus menerus sampai menjadi sebuah tantangan buat diri dia sampai menjadi sebuah patience sampai menjadi suatu yang ada di dalam dirinya dia lakukan dulu terus menerus temukan hal tersebut menjadi diri anda cintai hal yang anda lakukan lalu membuat itu menjadi diri anda karakter anda to survive people human need to adapt harus beradaptasi gak ada alasan untuk tidak memulai oh ya nanti saya akan lakukan. membuat sesuatu besok saya akan berkarya besok saya akan ini besok saya akan membuat hal ini baik besok besok besok besok ender RS dan semuanya gagal mimpi Anda diambil dia, dia, dia, orang orang melakukannya kenapa karena mereka tidak melakukannya besok mereka melakukannya right now sekarang If you have a dream do it now lakukan sekarang do it now right now because you cannot do it now you cannot do it ever lu masih bisa buat nunggu sekarang nanti pun enggak akan bisa masih choose that Donald Trump Mungkin saat ini sekarang ada untuk merubah pikiran tersebut dan tidak ada kata-kata umur. Everything is possible. Semua kemungkinan ada. Passion anda apa? Apa sih benar-benar anda yang dilakukan? Every possibility is exist. Things possibility. Infinite possibility. Do it now.